Teman-teman, hari ini anak minta main ke pantai. Ya, kita ajak main dulu, ya. Natarin, ya. Teman. Hai teman-teman, lihatin teman-teman, betapa indahnya dosa sore ini ya. Ini kita udah berada di pinggir pantai, teman-teman. Eh, lihatin teman-teman, di depan sana ada sebuah kapal besar yang barusan berapa, teman-teman. Uh, kapal itu kayaknya membawa bahan konstruksi untuk pembangunan pelabuhan yang baru di situ ya, teman-teman. lihatin juga, teman-teman, suksesnya bagus sekali ya. Koknya wow, beautiful. Begitu indah karya Tuhan, teman-teman. Ini tepatnya di Tiber uh, ya, teman-teman. Ini di belakangnya uh, patung John Paul Segundo, ya, teman-teman. Di Tasitolo, uh, timur Leste. Uh -huh. Kapan-kapan yuk kalau teman-teman main kesini boleh main kesini. Halo teman-teman itu ada sampan ya. Sudah jam segini masih ada agak... para nelayan yang masih berlayar. Mereka masih mencari ikan teman-teman. Tuh bagus sekali ya. Indahnya. Cepet banget teman-teman liatin teman-teman ada tempat sana. Tidak so, teman-teman betah di pinggir pantai Semoga ya, hasil nge-vlog no kita hari ini Bisa berikan langsung positif ya teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk tetap di share, di like, di komen, di subscribe Dan ditekan tekan tombol loncengnya ya Bye-bye